Halo guys Eh salah maksudnya gini guys Halo guys Nah di video kali ini aku mau review kartu pokemon yang asli ini ya guys ya Kartu pokemon ini yang kemarin sempat aku sebut di uh, video short aku yang bahas tentang kartu pokemon murah itu ya guys ya Nah Mungkin kalian sudah penasaran sama isinya ini ya kita mau cek aja langsung yuk ya jadi ini guys kartu Pokemon 6 Platinum ya ini wadahnya dari bahan kaleng seng gitu ya guys jadi ini agak berkarat karena aku belinya ini sudah lama sih waktu waktu aku masih kecil ya nah di wadahnya ini ada tulisan official nintendo seal lalu ada ini logo nintendo juga dan ini guys ada hologram nintendonya ya tuh kelihatan ya klub klip gitu lalu untuk bagian belakangnya oke okay. ini ada tulisan bahasa inggrisnya guys lalu Oh iya ini dalam satu wadah ini ada dua tema kartu, yaitu tema Floris sama Rebellion, guys. Floris dan Rebellion ya. Lalu ini ada peringatan juga. Tidak untuk anak umur tiga tahun ke bawah ya, karena rawan tersedak, guys atau keselek. Jadi bagi kalian yang sudah Berumur di atas 3 tahun Boleh beli kartu ini guys Tapi ingat Jangan ditelan guys Jangan coba-coba untuk ditelan ya Oke. Oke langsung aja kita buka Kira-kira apa aja ya kartunya ini Yang pertama Langsung kita absen ya ada energi, lalu kartu energi lagi, kartu energi, tapi lain elemen ya, guys. Lalu ini energi lagi, ini kartu trainer. Oke, lanjut. Oh, ini kita dapat magneton lalu ada metagross ada fullpix ini ochina aron lalu olyron ini evolusinya dari Aron ya guys. Lalu ada Skitty. Duskull, Lalu Skiter, Cerubi. Ini lucu ya gambarnya guys. Lalu ini... Oh ini salah satu Pokemonnya Askecum ya atau Satoshi Skeptile lalu ini Drifloon Pichu lalu ada uh, Salamence lalu Lantern ini Gro file, file ya guys ini machoke wih kencim dia ini kartu supporter marley request lalu ini ada regigigas pokemon raksasa ya guys lalu ini Raichu evolusi dari Pikachu ini Deuce drops lalu Hunter ada Scarmory lalu Bibarel lalu ini Machop Rafia, lalu Miss Magius, Elektrode, lalu yang ini yang terakhir, Azelf ya guys. Ini kartunya yang hologram, jadi bisa uh, mengkilap gitu ya guys. ya Keren sih. Nah lalu untuk perbedaannya apa sih bang Kalau perbedaannya ini guys Langsung aku bandingkan aja ya Pertama bagian belakangnya dulu Bagian belakangnya dulu Kita lihat Nah ini untuk yang murah Kartu Pokemon-nya belakangnya kayak gini guys Bisa dilihat perbandingannya ya Mirip sih Cuman perbedaannya yang ini Ada tulisan trading card gamenya Lalu ada ini ada Logo DG guys Dari merk kartu ini ya Lalu kalau yang asli seperti ini Lalu bagian depannya Untuk bagian depannya Ini perbedaannya jauh sih Kalau yang asli ini memang Uh, sesuai cara mainnya ya kalian yang sudah tahu cara mainnya pasti ngerti ini untuk apa aja nah tampilannya yang normal itu seperti ini lalu kalau yang murah itu kayak gini guys ini di sini ada gambarnya uh, batu kayak gunting batu kertas gitu ya guys lalu ini ada hp HP-nya sama-sama ada, lalu ini ada uh, elemennya, elemennya juga sama. Terus ini ada nama Pokemon-nya, nama Pokemon-nya juga ada, sama-sama ada. Kalau yang ini nggak ada, ini ya jurus-jurusnya ya, guys kayak gini skill skillnya ini ndak ada tuh perbedaannya itu guys lalu kalau ini ada powernya ada attack defense malah kayak kartu yugi kalau yang ini guys seperti kartu yugi oh ya nah gitu oke okay. perbedaannya itu sangat beda sih memang dari harga aja udah beda jauh ya guys ya jadi gimana guys, kalian tertarik untuk koleksi kartu Pokemon yang asli ini atau yang murah ini, lebih bagus yang mana kira-kira, komen di bawah ya Oke, okay, thank you sudah nonton guys. Jangan lupa subscribe dan share ya video ini ke teman-teman kamu. Thank you guys.